Oke okay guys, welcome back with me Fani. Have masih di kemarin kita udah mereaction uhti uhti yang bentukannya tak kayak, kayak gini. Kalian pasti lihat loh, ada yang menonjol imannya <gih> kayak bentukannya kayak tadi tuh kayak merasa ada yang mau meledak. Itu tinggal dibakar di sumbunya aja itu udah meledak. Dan meledaknya tuh nggak, nggak boleh seperti ini. Meledak gitu. <curut> <gih> meladeni kenapa kemuka gitu ya. Biasanya kan ke perut. Dan ada yang kayak gini. Nah, karena peda di pamer-pamerin gitu. Kalau diganti dulu rokoknya gini gitu ya, diganti sama ini. Nah, itu baru menjadi oh the yang sangat teladan gitu ya, disukai oleh tetangga-tetangga di kampungnya kita akan beralih ke sebuah ajang perbutan juara dari berbagai negara. Benar, itu Olimpiade 2021 yang diadakan di Tokyo. Sungguhan tata cahaya begitu spektakuler. Tanya itu, sebentar tarian banyak kabar baik yang kita dengar sebagai warga negara Indonesia karena atlet-atlet Indonesia berhasil berhasil mendapatkan beberapa medali kemenangan yang ada di sana. Gue sebagai warga Indonesia tuh ikut bahagia, ikut bangga gitu men. Karena kita cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk kontinental Indonesia di sana Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita mau mendukung ke sana juga nggak boleh video-video lucu yang terjadi di olimpiade kemarin atau sekarang ya Dan semoga kejadian-kejadian kayak gini itu tidak terjadi di olimpiade Tokyo 2021 Orang-orang yang gagal ngapain <tik> Kenapa ini? Ang Angkat besi 25kg Waduh Kenapa di gym situ ya, mana? Waduh itu rimbun <tik> <tik> <tik> Anjing hutan Amazon tuh bangsat. Itu, itu darah tuh ngumpul di mukanya tuh anjir <laughs> Itu malah Itu kenapa malah ngakak bang Kenapa nih ngupur gitu oh. Emang ada olahraga Bulat di air gitu Apa ini? Tenis, tenis Oh, itu salah kok tenis ya? Kenapa burung darahnya? Ini lomba menendang teman <laughs> itu, itu renang gaya apa, Jin? Gaya <laughs> kata Gaya anak kata nih, coy Itu slow berapa fps tuh? Aja matanya bisa secepat itu ya? Inilah jurus tendangan menyentuh hidung, mengganggu pernapasan itu cocok loh. Apa itu apartemen. <laughs> Di atas ada kemenangan, yang satunya tenggelam anjing nggak lihat gitu. Kenapa ini? Itu kenapa isinya spawn anjing? <laughs> biar meresap gitu kali ya aneh bu gitu aduh itu sakit itu sakit sekali sakit ini <laughs> jurus bangonya yang ada di diungu hostel gimana pak bola air ada ya ini bisa Ini tuh malamnya, tuh insomnia gitu ya? Kan, makanya pas lomba itu ngantuk gitu, ngantuk bener anjing. wah, oh, ini keren sih. Ya anjir, keren banget! anjing, kok bisa ya? kok bisa bekerja gitu kan? Kenapa dia pakai? <tuh> Eh, uh, Mr. Bilanci Waduh, gatel kayaknya ya Makanya pake Reksona gitu. Rexona, setia setiap saat Oh <laughs> gak jadi <laughs> <laughs> Anjing gak jadi, padahal kita nunggu lo dari tadi Keram nih kayaknya Ini keram ya. Ini bareng Ini adalah permainan Menteri Pertahanan kita ini Seharusnya Bapak itu ikut, ikut Ini ya, Olimpiade ini atau aku Karim ya okay, men, mungkin itu aja ya kejadian kejaan lucu yang ada di Ombu Olimpiade tahun lalu Atau ya kapan lah itu ya Semoga ini doa kita sebagai masyarakat Indonesia Semoga Olimpiade ini Indonesia banyak meraih medali emas Atau medali perak Itu gak apa-apa Jadi kita kembali ke Indonesia itu Bawa gitu loh, iya kan? nggak, nggak kayak kemarin-kemarin kita nggak bawa apa-apa gitu Pokoknya tahun ini, limpi tahun ini kita harus Bawa pulang sesuatu dari Tokyo Indo Pride kita harus Indo Pride kita harus mendukung kontingen Indonesia yang ada di Tokyo Oke teman-teman, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya